Jangan sampai lupa, malam hari ini bakal ada kejutan kembali yang akan disuguhkan oleh Bunda Lesti dan Papa Bilar di ajang atau di acara SCTV Music Award 2022. Tanggal 16 Maret hari Rabu, tepatnya hari ini atau malam nanti, para ya pukul 20.00 Waktu Indonesia Barat. Karena Bunda Lesti dan Papa Bilar akan menjadi bintang tamu di acara tersebut. Kita doakan bersahabat ya, semoga Leslar bisa menyapu bersih piala penghargaan dibawa pulang oleh idola kesayangan kita. Disimak juga di kalimat info caption yang dituliskan oleh Bang Ariel. Bismillah, jangan lupa nanti malam di program SCTV Music World 2022 ada mereka berdua. Lesti Kejora, Rizky Bilar, semoga selalu ada rezeki. Amin, semangat tuh. Masya banget ya, kita aminkan doa-doa baik. Semoga ada rezekinya idola kesayangan bisa memborong piala penghargaan Di postingan ini pun banyak sekali tanggapan komentar yang sangat positif banget ya Dari para sahabat Yakni dari aku Leslie Bilar, unskore Leslar Mengatakan di kolom komentar Amin ya robbal alamin, gerecep yuk Les lovers yang belum like fotonya Bunda Lesti di kategori penyanyi paling sulsmet SCTV Music World 2022. Yuk like sekarang juga ya di Instagram SCTV Bismillah bisa yuk bisa yuk leslar lovers tuh dikasih semangat ya. Mudah-mudahan kekompakan dari leslar lovers semakin solid untuk mendukung yang terbaik karya-karya Bunda Lesti dan Papa Rizky Billar. Berikutnya, persahabat kita lihat juga ke komentar yang diberikan oleh akun Aish Hais. 9999 mengatakan Bismillah bawa pulang piala Amin doakan para sahabat ya mudah-mudahan Leslar bawa piala penghargaan dan kita sebagai fans sejati hanya bisa mendukung, mendoakan dan mensupport yang terbaik nih apapun itu buat Lesti dan Bilar. Selanjutnya, para sahabat, kita mampir ke unggahan Bu Pol ya polisi Leslar, disimak. Bupol ini mengunggah sebuah percakapan komentar yang sangat luar biasa banget ya. Perhatikan yang diunggah oleh Bupol. Dari akun iqbal.latif ini mengatakan di kalimat komentar, Mantap, Min. Leslar adalah fanbase tersolid nomor satu Indonesia. Gak ada duanya. Tuh, Masya Allah. Suka banget ya dengan yang begini. positif vibes mudah-mudahan. Semakin banyak support dan dukungan yang diberikan oleh orang-orang baik yang selalu tulus mencintai idola kita Dan di postingan ini pun persahabat ya ternyata banyak sekali tanggapan komentar dari L2W dan Bang Ariel Kita lihat persahabat ada komentar jawaban dari L2W menyatakan udah diakui muri katanya tuh memberah semangat Masya Allah sudah terbukti bahwa fans sejati Leslar sudah mendapatkan rekor muri dan Bang Ariel tentunya memberikan emot, api membara, dan tentunya love nih. Aduh, Masya Allah banget ya. Makin semangat dan semakin bangga menjadi bagian dari Leslar Love Mudah-mudahan semakin solid, semakin banyak lagi dukungan yang diberikan dari orang-orang yang selalu tulus mencintai Bunda Lesti dan papa Bilar. Berikutnya, persahabat, ada ungan terbaru dari Bang Haji Rom Irama. Kita lihat persahabatnya setengah jam yang lalu ini mengunggah foto Kebersamaannya dengan Bunda Lesti dan Papa Bilar Ini saat Bunda Lesti, Papa Bilar bersilaturahmi Berkunjung ke tempat Bang Haji Roma Irama Dan kita juga salvo persahabatnya dengan kalimat yang dituliskan oleh Bang Haji Roma Irama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nantikan bincang asik saya bersama pasangan muda Rizky Bilar dan Lesti Kejora dalam konten bisikan Roma episode terbaru, insya Allah akan tayang pada Jumat 18 Maret 2022 eksklusif hanya di channel YouTube Roma Irama Official. Yuk tek-tek-tek, tuh persiapannya kejutan lagi akan didapatkan. Ini di channel YouTube-nya Roma Irama Official bakal ada kejutan yang akan disuguhkan bisikan Roma akan bincang-bincang ya, bersama Lesnar aduh ini seru banget, makin gak sabar ya dicatat hari dan tanggalnya hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 dan berikutnya para sahabat, ada info juga untuk warga Konoha ini mengenai acara SCTV Music Award untuk di kategori penyanyi paling sosmed ya, Bunda Lesege Jora ini mendapatkan 38.180 like dan saingannya ada Kaurel dengan perolehan like 58.495 ini jaraknya lumayan jauh persahabat ya yuk buktikan 5 kategori saja kita bisa apalagi kategori yang ini persahabat ya buktikan kekompakan dan semangat kita kita masih menunggu kejutan lain dan kabar terbaru berikutnya jangan kemana-mana total stay tune